Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Ini kalau kita lihat ya Setiap hari ini Mas Ahayi Ya Safari ah Ini disambut baik Ya Disambut baik oleh Mahasiswa dan milenial kawan ya Nah ini bisa kita lihat ya, ini di Bandung. Ya ini bersama anak-anak muda Bandung ya. Wah luar biasa. Nah coba kita nanti lihat. Oh. Jadi semua di sini teriak, ahaye ahaye ya. Jadi semua berteriak bahwa ahaye ahaye. Nah kita akan lihat. Di sini seperti apa. yang jelas di sini milenial ya. ah. mungkin ada pertanyaan atau unuk-unuk ataupun keinginan dari ade-ade semua yang hadir di sini. Oh, ini sama Pak Anton ya. Nah jadi di sini masih sama bertanya. Nah. dan selamat datang. Mudah-mudahan acara ini uh, berjalan dengan lancar menurut data Badan Pusat Statistik BPS sekitar 8,42 juta pengangguran yang ada di Indonesia tahun 2022 yang ingin saya tanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tingkat pengangguran tersebut Pak? Terima kasih. Demokrat kan sudah menetapkan Pak Anies sebagai calon presidennya. Apakah Mas Ahye sebagai tokoh muda di perpolitikan Indonesia akan maju sebagai cawapresnya? Karena menurut saya Negara kita butuh sosok pemimpin muda yang berpikiran out of the box Dan dapat menyelesaikan permasalahan negara kita Jadi mahasiswa ini ber, ya, bertanya kepada Pak Haye apa, Untuk agar menjadi cawapres ya Memimpin Indonesia akan menjadi negara maju Akan menjadi negara yang maju Dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan maksimal dan bijaksana. Tentunya masyarakat yang berkualitas dalam intelektualnya dan moral sehingga tidak ada yang korupsi dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat yang sadar betapa pentingnya mengelola potensi yang ada di Indonesia. Hidup bahaya. Eh, mantap. Sambu Rasul. Ya, senang sekali bisa berdialog, bisa mendengarkan aspirasi dan juga tadi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, dan apa yang ingin saya ikhtiarkan ke depan. Sebelum saya menjawab tiga pertanyaan tadi, saya ingin membangun sebuah optimisme terlebih dahulu. Karena di hadapan saya adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Harus punya optimisme, harus punya keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju, yang sejahtera di masa depan. Tetapi tentu, mimpi besar, cita-cita saja tidak cukup. Kita harus bekerja keras, luar biasa kerasnya, untuk bisa mencapai cita-cita tadi. Bah, jadi di sini, ya Pak Ahe menyampaikan keinginannya ya untuk memajukan. Nah ini mahasiswa ini satu suara dengan demokrat ya Terkait masalah cipta kerja Jadi terkait Nah ini mahasiswa ini bertanya bahwa Demokrat tetap menjadi oposisi Ya Bahwa ini adalah negara demokrasi Ya Dan demokrat menunjukkan oposisinya Mantap jadi ini ya, nah, ini juga berharap kepada Partai Demokrat untuk menjadi partai model humanis. Nah, Partai Demokrat juga nanti bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat belum tentu benar, tapi pemerintah juga belum tentu jujur. Nah, mahasiswa sebagai anak muda, sebagai figur, yang memiliki jiwa muda tanpa batas. Baik. itu kawan ya. Jadi di sini kalau kita lihat mahasiswa dan milenial Yang sangat mendukung Pak AHY untuk capres. Nah, di sini Pak AHY menyampaikan bahwa generasi bangsa harus melek politik. Ya, harus melek politik. Anak muda yang punya kapasitas dan integritas tidak mau bergabung dalam politik jangan salah temu mereka yang tidak punya kapasitas dan integritas yang akan menguasai Indonesia itu kata Pak Ahy. Jadi jika yang baik diam jangan heran dan jangan marah jika yang jahat yang berkuasa ya karena yang baik diam apatis soal tidak mau ikut-ikutan ngapain ikutan politik. Nah, tapi jangan mau ngomel kawan kalau yang berkuasa itu ya semena-mena terhadap buruh, ya anak-anak, ya termasuk undang-undang cipta Akhir itu. Jadi di sini oh, Hei mau ngajak ya. Ah. Jadi Pahe mau mengajak ya untuk demokrat ini terbuka selalu ada ruang untuk siapapun yang ingin bergabung, berjuang bersama dengan demokrat nah luar biasa ya jadi ini kawan situasi ya dimana milenial mahasiswa ini ya terus merapatkan barisan dan mendukung serta berharap agar Pak AHY menjadi capres 2000 Eh, cawat pres, ya cawat dari 24 Nah, Dini di mana-mana sudah ramai, ya, mahasiswa, Mbak Buru, milenial Indonesia, siap untuk emas Nah, Wah, ini mahasiswa-mahasiswa ya, mantap-mantap, oh. Kalau sudah kalangan mahasiswa milenial sudah bergerak, saya yakin, sip. Nah. Wah, ini jadi ini juga mahasiswa ya sangat, sangat mengagumi Pak AHY dan tetap berharap agar Pak AHY menjadi pemimpin di masa depan bagaimana dengan saudara-saudara yang lain apakah sama pendapat daripada mahasiswa dan milenial ini yaitu agar mas AHY bisa menjadi cawapres Punya untuk perubahan Baik video videonya kawan Nah ini kan mahasiswa-mahasiswa ini Masih mahasiswa belinya sudah sangat mantap Sangat sip nah, Bagaimana dengan saudaraku? Ya kan Bagikan videonya kawan Nah ini lihat Ini kan masih berlanjut kawannya Hmm Oke, okay. ini semua memilih Anies AHY. Jadi itu semua memilih Anis AHY kawan. Jadi ini sungguh luar biasa. Kita berharap ke depan. Ya semoga apa keinginan kita untuk perubahan. Dukung terus. Anis Presiden, AHY Wakil Presiden. Menuju perubahan dan perbaikan. Untuk bangsa Indonesia. Salam, perubahan, mantap.